Hati-hati Euro, USD berpotensi melanjutkan pergerakan. Secara umum, bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi ke area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.13106 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.12804 Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Desember tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212